kali ini gua coba berbagi pola-pola gacor ya bosku. pola-pola yang gua mainin ini sangat-sangat-sangat amat gacor ya boski boleh dicoba anjir kali 10 nya gak konek tuh tadi boleh dicoba yang mau coba yang belum pernah coba bermain game ini gua saranin jangan coba-coba main ini ya bosku. buat anak kok coba-coba eh buat anak main game main game gua coba-coba jangan dicoba-coba ya boski ya nanti ketagihan kayak gua ini repot ya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 WD ya, untung 50.000 ambil sih WD. Kalau misalnya dapat lebih dikasih lebih ya, bagus. Kalau enggak ya, ya udah. Kalau misalnya kita udah dapat gede, kita coba untuk tingkatin dulu ya. Kita naikin lagi dikit. Kalau masih dikasih, ajar. Kalau udah tersedot sedikit lagi, eh, sedikit ya, sudah tersedot lagi berkurang yaudah, jangan, jangan ya, udah jangan yang terus, jangan di terus ini bosku. Oke, Gue main di website yang paling gacor ya bosku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 kalau lagi hari ya kalah itu hanya selingan aja bosku ya jangan dijadikan terus-terus kalah ya bosku makanya jangan bermain asal pakai boleh. wih anji kirim berapa tuh kali saat? Kode bangke bangke bangke bangke bangsat hancur. Bener lo RTV nya lo. Ais dapat bosku. Anjing, anjing, anjing, anjing, anjing. anjing pecah di luar bosku kali 100. Joss Marco, jos Tomako, to bosku. what the fuck man Gila, jos gandos banget asli, gandos banget. Jos gandos banget asli. Oke, okay, mantap sekali Jos Marco, just ya Nah. 100 nya lagi Anjir bosku Langsung auto jadi 500 ribu Saldo kita bosku Tanpa free spin, ya bosku gile loh gile lendo gile gile banget Asik si indo gile banget lendo gila Nah kalau kayak begini kan Tanda-tandanya Bakal mantap sekali ya, bosku Aduh Lepes uh, lagi gila Halo, begini jadinya mantap ya bosku. Semoga dikasih lagi dah. Semoga dikasih ya udah enggak apa-apanya bosku. Kita coba jangan kritisan lagi, di luar pecahnya mantap sekali. Gimana di dalam ini ya? oke, okay, bagaimana kalau kita byspin nah, dari dulu boss Q, 120 ribu gak apa-apa, kalau boncas pun gak apa-apa ya, namanya juga kita dapat gratisan tadi, uang kaget kaget banget gue, sebentar aja langsung dapet loh, kaget banget asli, Benar kayak uang kaget ya, wow oke okay. uh ada lumayan awal awal yang sangat bagus ya bosku uh, kali 10 gak connect bosku oke merahnya merahnya nggak konek okay. juga ayo batu akiknya kagak kagak jadi pecah ke nih batu akik ayo tambahin lagi batu akik nah hijaunya nya dong, aduh satu lagi tuh, ijennya kerja ya bosku. Ini sinyal-sinyal gak bisa dihandle ini. Bagi LTP tinggi kayak gini, ya harusnya sinyalnya yang udah semar kojo, tanpa gangguan ya bosku. Pasti itu maksudnya kita dapat anjir, hampir maksudnya, Nyaris banget tadi maksudnya. Dua kali petir, seratus kali sama kali 250 kali itu ya cuman tidak connect plus good ini konek sekali 100 doang ini, ini mantap sekali jos gandos top marco ya jos marco jos Lumayan banget, lumayan dapat tiga lagi, modal seratus dua puluh ya, Bosku. Ya. Sinyalnya nggak bisa dihantelin benar-benar ah. Hmm. jangan terlalu fokus di layar ya bosku gua juga kalau main gak terlalu fokus di layar jangan dipantengin terus-terusan ya karena kalau dipantengin terus-terusan layarnya itu dia bakal mau malu ya, bosku yang penting polanya kita pakai paten ya pola yang kita gunakan sesuai sesuai dengan ininya RTP-nya aduh